komen dan subscribe serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar bahagia dari Leslar tentunya baiklah persahabat untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan kabar spesial dari Lesti dan Rizky Bilar. di kabar pertama persahabat kita mendapatkan info penting banget ya untuk warga Konoha, pengumuman Lesti Kejora ini ketinggalan jauh banget di HIP Award Lesti mendapatkan 1.659 komentar Mbak Gigi itu mendapatkan 2.386 komentar Ingat, dilihat dari komentar bukan like Dan jangan lupa juga hashtagnya Lesti Kejora Hashtag HIP Award 2022 Gasken yuk semangat untuk warga Konoha dukung Bunda Lesti Kejora di HIP Award 2022 Semoga Bunda Lesti mendapatkan dan memenangkan persahabat ya Nominasi kategori artis paling nge-hip. Semangat terus untuk warga Konoha kita yakin Kita bisa, kita yakin, kita kompak dan solid untuk mendukung idola kesayangan kita Kemudian juga persahabat, kita lihat nih, cidukan ada video BBL lagi belajar jalan bareng papap ya, Masya Allah. Papap yang selalu saja ada untuk memberikan pelajaran pengetahuan dan pastinya untuk selalu mengajari BBL. Kali ini ajaran papap adalah untuk berjalan, Masya Allah. BBL anak yang sangat hebat, walaupun terjatuh persahabat ya, tetap bangkit kembali. Ini semangat banget, Masya Allah kebanggaan, mudah-mudahan menjadi anak yang saleh ya, seperti yang diinginkan kedua orang tua, dan selalu menjadi kebanggaan pastinya untuk banyak orang, dan terkhusus kedua orang tuanya, amin kemudian juga persahabat ya, kita lihat banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Mukminatini mengatakan Masya Allah Abang Fatih, kamu itu memang baik hebat dan kuat penyemangatnya Papa dan Bunda, Masya Allah Luar biasa, anak hebat, anak kuat, semangat terus untuk abang Fatih Kemudian, juga berselabut Sidukan semalam. Idola kesayangan kita mampir ke restoran Sambalona seafood, ya, di Bali, masya Allah. Dan banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan. Kok Papa Bilar nggak ikut foto? Kita lihat di sini ada jawaban dari pihak restoran nih, nah Mas ya. BBL suka banget nih sama otaknya sama Lona. Dan Dedek Lesti Kejora suka banget sama cumi khas sama Lona. Lobster cabe garam dan kerapus timnya sama Lona. Yang nanyain Papa Rizky Bilar, kenapa nggak ikut foto? Karena lagi sakit. Doain cepet sembuh ya. Kita mendapatkan info bahwa Bapak Bilar, baik ke foto lagi sakit bersahabat, ya doakan mudah-mudahan. Papapnya Abang Fatih tentunya diberikan kesehatan, kesembuhan, cepat pulih ya. Doa terbaik selalu kita berikan untuk idola kesayangan Leslar Family. Kemudian juga, para ada Cidu vitamin komplit nih. Alhamdulillah muncul juga para ya, ada foto Papa Bi juga, masya Allah. Saya selalu ya untuk keluarga Leslar keluarga yang sangat bahagia namun memang banyak orang-orang yang berkomentar tidak baik juga tersusus sih ditujukan kepada Rizky Bilar ya, yang selalu mendapatkan nyinyiran pedas dari netizen dan haters kita lihat ada sebuah kalimat nih persahabat yang diposting Gak usah ditutup-tutupin kalau gak ada bilarnya mah. Gak usah mau diajak bohong bang. Katanya tuh persahabatnya ini komentar dari salah satu netizen ya yang di up. Kita lihat ada sebuah kalimat juga. Ini orang-orang pada kenapa sih? Tanamkan aja sifat kebencian dalam diri kalian. Kelak akan kalian tuai sendiri. Tuh persahabat, ya. Apapun yang kalian lakukan. Pasti akan kalian tuai sendiri. Persahabat, kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh Chikumoy: "Haduh, si kuyang, sekali-kali coba healing deh. Biar nggak mikirin Leslar terus, apa nggak malu, selalu dan selalu bikin rusuh di Circle Lesti Bilar. Punya otak kok cuman buat netting doang." Emang netizen selalu saja netting ya, kepada Leslar selalu saja ikut campur kepada rumah tangga Leslar. Semangat terus untuk warga Konoha, dukung yang terbaik untuk Leslar Family. Kemudian juga persahabat di sini, ada postingan kalimat komentar dari Cici Larasati Bersahabat ya, ini perhatikan, ini juga mengenai tentunya kabar yang viral soal Lesi Kejora bahwa tiga tas sekaligus tidak dibantu oleh Rizky Bilar. Ini juga ada tentunya kalimat komentar pembelaan juga untuk Leslar ya. Aku kebetulan ada di tempat itu. Bilarnya tadi gendong anaknya, tapi Bilar ke toilet dulu. Jadi anaknya dibawa Om Houston biar cepet karena mereka telat. Jangan suuzun terus sama Leslar ya, kasihan mereka. Biarlah mereka hidup tenang. Tuh persahabat ya. Bagi yang selalu saja netting, yang merasa lebih dari istrinya Bilar, tolong ya. Tolong banget, sadar deh. Masih ada air kan di rumah lo, ambil wudhu dan... Tentunya nggak tayang mungkin. Sholat perbanyak istighfarnya, biarkan Leslar family bahagia. Lesti Bilar itu sekarang lagi bahagia banget. Persahabat, ya semangat terus tuh Leslar, mudah-mudahan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik. Amin. Kemudian juga, persahabat kita lihat di sini ada apa? singannya papa, bi ya. Walaupun nggak enak badan, tetap ya. Kalau hobi bola mah nggak ketinggalan untuk menyaksikan liga final. Piala dunia antara Argentina melawan Prancis Dan Papa Bilar pun menuliskan sebuah kalimat nih Messi harus terima kasih sama orang ini Tuh, wow Nggak di kova, di World Cup, diselamatin mulu Kata Papa Bilar ya aduh Masya Allah Tetap semangat untuk Papa Bim Mudah-mudahan tim kesayangannya